Baiklah dan seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita semua kekurangan vitamin Lesla dari pagi hingga sekarang ini persahabat ya tentu kita hanya bisa mendoakan yang terbaik mudah-mudahan di dalam kita selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin yang alamin ke kabar pertama persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggah spesial dari om Kevin. Yang menang Kevin baru saja mengunggah sebuah postingan bersama ayah Kejora masya Allah, dan alhamdulillah ayah kejora selalu diberikan kesehatan dan keluarga besar Leslar ini selalu diberikan kesehatan. Ada kalimat caption yang luar biasa dituliskan oleh Om Kevin: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo doakan oleh kita semua. Semoga ayah kejora beserta keluarga, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Amin amin amin ya robbal alamin salam kompak Wow luar biasa Om Kevin salah satu orang yang selalu mendukung mendoakan mensupport buat keluarga Lesti dan Rizky pilar dalam postingan tersebut juga tentu banyak dibanjiri komentar dan respon yang sangat luar biasa juga dari para fans yakni dari akun Instagram emak magesrek and mengatakan Amin, semoga Ayah cepat sembuh ya, Amin. Wow, apakah Ayah kejora lagi sakit? Dan kita lihat di kolom jawaban komentar dari akun Astika Waya. Mengatakan, "Emang Ayah kejora lagi sakit," katanya tuh bersahabat ya, tetapi kita belum mendapatkan kabar yang real ya. Mudah-mudahan saja, tentunya Ayah kejora beserta keluarga besar ini selalu diberikan kesehatan. Amin, ya Robbal 'alamin." Untuk berikutnya, para sahabat, ya, kita lihat nih, ada sebuah unggahan spesial ketika di lokasi syuting. Wow, <tuh> masya Allah, banget ya di match dari idola kita ini. Semakin aur-auran aja nih, auranya masya Allah, tabarakallah. Calon ayah mudah-mudahan selalu sehat, dan kita tetap kasih semangat untuk Kakak Bilar. Selalu diberikan kebahagiaan dan mudah-mudahan untuk syuting hari ini diberikan kelancaran. Amin. Dan kita lihat juga dalam komentar di postingan tersebut banyak yang diberikan dari para fans. Yakni dari akun Rahmanisa Cahaya Islami mengatakan dalam kolom komentar. Si paling peka tahu aja lagi dicidukin cid, diem diam- diem WKwKwK katanya tuh Masya Allah dirikan Kakak bilar <gifat> ini mampu membuat para Mas Leslar selalu bahagia dan bangga Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya kita mendapatkan info juga soal kakak bilar ke Turki dan keluarga besar hingga Leslar team Ketiga, persahabatnya ada yang berkomentar dari akun Lni 739 udah pulang dari tadi syutingnya, katanya tuh. Tetapi kita doakan saja, mudah-mudahan sehat selalu untuk Leslar, dan kita lihat di sini ada jawaban komentar dari akun Instagram. Rahmanisa Cahaya Islami mengatakan, "Kok ben udah pulang jam segini, katanya tuh." Kita lihat ada jawaban dari L-739. Ia mau persiapan ke Turki besok Mungkin katanya tuh Wow, Masya Allah banget ya kita mendapatkan Info juga nih bahwa Leslar Dan keluarga besar Ini akan ke Turki besok Nih infonya persahabat ya Dan kita lihat juga Ada komentar juga yang di Berikan, persahabat ya, dari akun Rahmanisa, Hai, emang besok ke Turki nya. Ada jawaban juga nih dari Elmi 739. Iya, kata Papa Daniel pas live tanggal 20 berangkat ke Turki gitu katanya tuh, masya Allah. Mudah-mudahan saja persahabat tidak kejutan. Ada kabar baik, ada kabar baik yang kita dapatkan soal keberangkatan ke Turki dari Leslar dan keluarga besar hingga tim dari Leslar Entertainment. Kita pasti bakal dikasih Sesuatu kejutan bahagia Yang kita dapatkan dari idola kita Dan berikutnya juga Persahabat ya perhatikan nih Vitamin lama tetapi rasa baru banget ya Masya Allah Idola kita ini emang luar biasa di matchnya Mudah-mudahan selalu sehat tidur doakan yang terbaik Untuk idola kita Luar biasa dan kita lihat juga Postingan ini diunggah kembali oleh Akun sahabat.ingan.skorleslar Kalimat kelasan pun dituliskan nih biar nggak sepi-sepi banget katanya tuh dikasih vitamin oleh fans sejati dari Leslie dan pilar ya masya Allah mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua fans dari Leslar lovers kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin manja dari dede dan kakak Bilar.